Sebelum nonton video ini silahkan subscribe channel ini supaya tidak stuck dan jangan lupa diberi like video ini jika kalian suka. Thank you. Oke okay guys balik lagi di akhir eh, balik lagi di game apa ini game Princess Connect ya yang dimana ini dari roll Games. Nah di bawah naungan Grunsroll Games Princess Connect Rediver. Anjay waduh macam seperti nonton anime saja ini cuy oke lanjut saja kita start dan btw gua sudah sudah download itu tadi ya sebelumnya time of service oke kita pakai ini oke siap play oke siap ya bayi desu ne wow oh, saya google play ya oke okay lah eh launching di wow oh, siap Apalagi ini high standard sajalah boy uh, Rekomendasi ah huh? Maksudnya? Ya sudah lah, lagi aja oke okay, sekarang karena kita sudah download you are the uh, dream apa itu tadi gue oh, lupa vivid marvelous dome for remove reality oke okay, kita dihapus dari dihapus dari dunia nyata ya wah oh, ini kita nih cuy gue oh, langsung gameplay kah Oke oh, kayak gini gameplaynya gue baru tahu cuy. but the way gue tahu juga ini kan ini kan dari server JP ya server jepang cuman gua kagak ngeliat gameplaynya sih gua lupa ini siapa namanya rookie eh, rookie siapa sih <seafood> gua lupa <tér deciduk> Omniscient Kaiser Princess Knight ah iya Princess Knight gua lupa <sm carr kisim şimfallen> kok kawaii suaranya oke okay. eh buset sembilan ribuan ya game juga oke oh, karakter baru kah wah belum pernah ini liatnya di anime ini yui oh ini karakter yang sebelum siapa itu namanya MC itu apa hilang ingatan ini ya gue berpaham paham ini ya oh kayak gini oh healer healing ya oh ini apa ini 12000 ribu oh kusat Tin, tinjuannya Waduh, mati teman kita cuy. Buset, satu persatu mati Oke okay. Oke okay. Wah, jangan mati coy Ini waifu, jangan mati swede lumayan bagus ya, wow, oh jadi kayak gini ceritanya dia terlempar menjadi itu dulu ya, ketemu dengan itu ya, princess connect siapa namanya, pekorian itu ya, nah ini dia sadar kembali akhirnya hidup ya, nah ini gua baru tahu ini ya, good morning steve hair, itu tadi prolognya ya. Amit oke, okay, saya tahu Anda amit Parah sih pantasan 3 giga lebih ini. Soalnya ini suaranya ada semua ini, voice-nya ini. Huh. semuanya ada, kagak ada yang miss ini suara voice-nya ya. Pantasan, cuy. Astafir, nah download lagi anjay. <laughs> Wah, wow, apa nih Kanime nya kah? Waduh, kayaknya gua sepertinya harus skip ini cuy Takut kopi Nah, ini dia karakternya Sudah ada cuy Ini siapa ya? Oh, naka peko-peko Wah oh, ini temannya ini, temannya si anu ini, si roniko ya, eh si roniko, kuro oke, okay. titik-titik first you simmer, oke, okay. Wah wow, orang nyanyi kah, ah, mir oke. Okay.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 di Andri Maulana, semoga saja tidak di anu ya. Semoga saja berhasil ini buat nickname "Set Your Player Name To Andana". Siap? Oke, okay. berhasilkah? Biasanya ini huh? "You have Register Your Player Name". Oke, okay. kita sudah register ya. Yeah. So, you are called Andana. Eh, mantap! Sip! Bisa kah di skip? Oh bisa di skip. Kalian bisa lihat saja sendiri ya. Kita langsung ke prolog kedua. Nah kayak gini lah ini sistemnya. Wah ada Pekorin juga, ada Kokoro. Oke gini ya gameplaynya ya. Ya gimana cuy? Gua belum pencet apa apa ini masih. Oke. Okay. Oh, buset. Waduh. Mantap. gak Ini grafiknya bagus sih. Eh? sumpah ini grafiknya bagus. Mulus anjay. Ya, sesuai lah ya. Di bawah namunan. Kronoshiro. Eh, uh, apa namanya. <laughs> Bagaimana sih bacanya? Kronoshiro ya, mungkin ya. Thank you so much. ukur. Oke, okay, kita skip saja lah cuy, Supaya menghemat, eh. Uh, durasi ya video ya Astaga download terus ini ya untuk story-nya wadah story lagi ini kok ngelag coy dadada ngelag ini siapa tuh oh nah udah kah Wah skip bisa di skip ternyata kenapa enggak bilang dari tadi welcome to my Lord anjay my Lord gua jadi Lord di sini ya Siapa mau ngadang ya Apa ini quest Oke okay, main quest Oke okay, siap Oke okay, kita lanjut Oh ini pekoirin ya Oh ini stacknya Oke okay, siap siap siap Saya paham Dan ini karakter karakter yang kita punya ya Kita masukkan saja semua Bijen battle ya Nah kayak mana nih jadi sudah apa langsung auto terus menuju sendiri ya oke okay. oke okay. bisa dipercepat kah oh bisa dipercepat oke okay, kita auto ya walau walau apa itu tadi gua nggak tahu apa-apa itu kita langsung auto saja. Buset, okay, Kevin siap. Kita menang, mau oh, dapat 3 bintang. Oke, okay, level up Whoa. apa nih? Oh, next, oke okay, siap. Item or oke, okay, kita dapat pedang dan juga apa ini? Bantu gacha mungkin ya. Ya, biasanya itu kalau clear story itu ya, biasanya bantu gacha itu. Oh ya yeah, dan by way, ini game gacha ya ingat itu game gacha ini oke okay. apa nih karakter oke okay. kita siap untuk menaikkan level karakter ya oke okay. pekori naka peko-peko ya yeah. by disney terus kita masukkan ini equip senjatanya Physical attack bertambah selanjutnya ini uh, armornya Armor tapi kok baju Biasa ya Oke okay, setelah itu ngapa? I think this time is right Rip, rip. Oh Require new ally Oke okay, siap Kita disuruh Gacha ini ya Oke okay, Gacha Siap-siap Terus Kalian mau nyuruh Apa ini Kokoro be expand jewel Jewel Wah wow. Bismillah ya Draw satu kali Semoga dapat bintang 6. Apa nih? Wow, oh, kayak gini animasinya ya. Eh, apa tuh? Rainbow -ka? Wow! Eh, siapa nih? Wangi-wangi-wangi-wangi. Sizuku itu, yo. Wow. Wangi-wangi-wangi-wangi parah men oh, anjay anjay anjay, anjay, anjay. see you have most available kokoro anjay tutorial gacanya langsung dapet karakter bintang SSR itu Gua denger itu tadi itu bintang 3 itu SSR tinggal ditambahkan bintangnya jadi sampai bintang 5 ya kita start lagi dan kita tambahkan ini eee uh, Yo yo, mungkin ya namanya tadi itu yo. Kalau nggak salah gua, dan by the way, kenapa kita nggak pakai karakter kita ya di situ? Ya, Ini kok malah karakter yang lain, cuy. Kita nggak ada ini, kenapa. Apakah kita cuman jadi itunya doang atau gimana? Wadaw, wave-nya juga ya. Ini menu ada menu apa? Apakah terpauh? Oh, terpauh ternyata. Oke, okay. retreat setting. Oke, okay, siap. Bisa dicepatkan lagi? Oh, nggak bisa. Dia okay, dapat waifu lagi, anjay! Pedang, Wih, huh? wiri oke okay, oh, ada party juga oke okay, kita dapat uh, item sihir itu mungkin item digunakan untuk yang kuroneko itu ya by process oke okay, siap mission oke okay. kita daily mission kita kolek kolek kolek receive all nah coba akne kayak gini ya achievement unlock anjay F uh, fledging seribu XP waduh ada efek achievement unlock ya Oh ya yeah juga ya karena kita Google play ya oke okay, good luck dan ini hariannya eh pakai cap ya waduh jadi teringat ini <laughs> oke okay, skip apa ini the premium gacha is release anjay. premium gacha release UTC ya, wow oh, sama juga ya waktunya dengan itu ya. Yang dimana itu jam 2 siang itu di sana itu jam 00 ya atau 12 malam. Oke okay, siap. Oke okay, berarti ini doang. Yo kenapa kamu? Apakah bisa di anu ini? Oh, Kok langsung Waduh, ada yang empuk ya. Eh, ada yang kenyal-kenyal, tapi bukan jelly. Oke, okay, siap. Oke, okay, apakah kita gacha lagi? <coughs> kita nggak tahu bisa gacha lagi, kah. Gacha setting show download for gacha. Apa ini? Normal gacha. Dischain letter set. Oke, okay, siap. Off saja lah. Terus, mana? Deal premium. Oh, Oke. Okay. Mana bahan gachanya? Oke, okay, yang 120 ini, kah? Ini gacha, oke okay, berarti kita yang Wah oh, ini ada free nya juga nih Premium apa nih maksudnya Terus premium jewel. Uh, jadi Waduh kita harus beli pula ini 15.000 Oke okay, siap, close Oke okay, karakter 250 draw 10 not uh, Draw 10 Garantid bintang 2 Ya Karakter, oke okay. Berarti ada PT-nya PT juga ya Ini misalkan kita Sudah nggak Apa, ampas 50 kali pull itu udah pasti Dapat karakter bintang 3 Ana, mahu Rino, Hatsune Oke, okay, ini list-list Bintang tiganya ya Monika, dan lain-lainnya Oh, premium Ini normal, oh ada free-nya juga Oke, okay, normal Gacha ya Huh? Bentar bentar Oh ini tiap kali kah Up to, to draw per day Oke okay. Tiap hari kah 10, eh Tiap hari 10 pool gacha gratis ya Oke okay, tiap hari Terima kasih Ya ini ya Penawaran penawaran yang bagus lah ya Supaya kita betah dengan game ini Oke okay, berarti ini cuman Material materialnya mana namanya card card card card namanya ya? equip all oke okay, siap. Oke okay, ini bisa di equip all. Selanjutnya itu ada apa lagi? Ada story-nya juga, ada quest, ada menu. Ini menu menu apa ini? Apa lagi ini cuy? Jewel shop, item, album, setting, profile. Oke, okay, profile di sini ada anu kah? Oke, okay, kita ganti uh, PK Oh. Oke, okay, kita ganti edit komplit. Oke, okay, kita jadi you enjoy keren sekali. Ini suaranya nice to meet you. Oke, okay, kita ganti di sini nice to meet you menjadi youtuber uh, di Andri Maulana. Oke, okay. siap YouTube.com. ade Andre Maulana, oke okay, sip, terima kasih. Eh salah lagi dong. Nah, connecting. waduh duh, bisa dipakai. Okay, cancel lah. Oke, okay, player level empat di sini. Progress start. Oke, okay. normal. Oke, okay, hard progress progress -nya. di sini gacha ini guil ada guilnya juga yang mana ini akan aktif kalau kita sudah menyelesaikan dua satu ya oke okay, karena kita tidak bisa gacha lagi mungkin itu kapan kapan kita buat konten gacha ini karakter karakter apa ini oh ini macam skin skin -nya ya skin skin masing masing ya oh ini ada menu home nya juga oh sini menu home nya kah nah sini menu home nya menu home nya langsung dapat si ini bisa nggak sih kagak bisa bikin salah paham ini skip tiket delog in bonus apa ini gacha kan bukan sepertinya bukan mission resep ya intinya mungkin hanya itu saja lah kali ya untuk video pertama ini ya wah apakah ini anjay ternyata bisa kayak gini aja subhanallah walhamdulillah bisa landscape bisa oh ternyata bisa diganti-ganti siap siap siap kenapa enggak bilang dari tadi nah gini kan aman ya kan kagak ada ini apa lagi Wow oh, bisa gitu. ini stamina juga level ini ada apa enggak oh, ada enggak bisa diapa-apain ya Oke okay, mungkin hanya itu saja dari video kali ini jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga dan bagaimana respon dari first time first impression dari kalian silahkan komen saja di bawah jika kalian suka dengan Video kali ini jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck untuk video kedepannya oke okay? oke okay, gua Andri Maulana undur diri sampai jumpa di video berikutnya bye bye ya bye